Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel kebaya kreator. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat hadir kepada Anda, guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda teknik cepat pembuatan detail konstruksi bangunan tiga lantai. Dalam hal ini, saya akan membuat uh, bangunan detail sekolah, ya, sekolah universitas atau... Sekolah SMP dan SD dan SMA boleh juga seperti itu, dan dalam pembuatan detail konstruksi ini sudah dibuatkan literaturnya, yaitu sebuah buku yang berjudul "Pemula Next Profesional". Dan apabila Anda berprofesi seorang guru, maka buku ini sangat dianjurkan untuk diajarkan kepada mahasiswa atau siswa Anda, ya, terutama jurusan teknik maupun jurusan. Uh, SMK teknik bangunan ya dan pada pertemuan kali ini juga saya informasikan bahwa telah dibuat ya teknik cepat pembuatan detail genteng dan rangka atap dan tutorial yang maksud ya, berjudul satu kali edit jadi detail genteng dan rangka atap dan anda bisa mengunjunginya di YouTube dan mengunjungi channel kami yaitu channel pwj Creator. dan untuk video tutorial ini saya membuat uh, detail atapnya detail sederhana aja ya dan e, pada pertemuan ini juga saya akan menjawab pertanyaan dari netizen yang menanyakan tentang bagaimana caranya kita mewarnai dinding ini sedangkan dindingnya itu kelihatan tidak sempurna ya seperti saya contoh seperti ini ya apabila saya warnai Material bata di sini maka terlihat uh, kondisinya tertarik, ya. Dan untuk menormalkan material din, uh, bata ini supaya tidak kelihatan tertarik, maka cukup sederhana. Anda cukup klik kanan, kemudian explode. Nah, terus, material dinding itu sudah normal kembali, ya. Kemudian, anda bisa menggrup lagi. Dan untuk mengetahui volume bangunan dari objek detail konstruksi ini Anda cukup menekan dinding atau slope ah, maka Anda mengetahui ya volume dari dinding tersebut tinggal klik kanan pilih entity info nah, di entity info di sini sudah ada ya muncul ya 0,67 meter kubik dan untuk kolom tinggal Anda klik aja ya 1,48 untuk kolom Ya, jadi, kubiknya volume bangunannya udah terlihat di sini hingga Anda memudahkan Anda dalam pembuatan uh, rencana anggaran biaya. Dan untuk aplikasi RAB-nya, udah sekalian ya, terdapat pada buku pemula next profesional tersebut. Oke, kita mulai saja ya. Video tutorial ini, teman-teman para sahabat video ekator tapi sebelum kita mulai, jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work you are happy to Selamat menyaksikan Oke kita mulai saja ya pembuatan detail konstruksi bangunan tiga lantai bangunan sekolah yang saya akan contohkan kepada anda ingat ya detail konstruksi lengkap ya dengan rimbark at sampling partial dan semuanya detailnya udah lengkap ya sesuai real yang ada di lapangan saya pilih Windows style di sini oke saya mengubah style dari SketchUpnya agar model kita menjadi ringan ya seperti ini kemudian saya select pada area ini saya hapus objek manusia saya double klik by group lalu saya panjangkan menggunakan pita skala tekan S oke seperti ini ingat teman-teman uh, semuanya bahwa teknik ini sudah dibuatkan bukunya ya, secara resmi dan teknik ini hanya anda anda temukan di channel Project Creator dan hanya ada di Indonesia ya teknik ini hanya ada di Indonesia Anda bisa membandingkan kecepatannya dengan tulus 1001 bit ya Oke kita akan membuat garis di sini uh, 9000 mm atau 9 meter ya. Saya menggunakan satuan milimeter di sini karena sesuai standar internasional. Kemudian saya taruh 10.000 mm. Terus saya buat track garis di ini. Terus saya taruh nilai di sini 2 meter atau 2000 mm. oke saya buat garis. Nah, oke. Okay. Di sini saya akan membuat komponen kolom dan komponen dinding ya saya taruh di sini 350 mm di sini juga 350 mm saya membuat komponen kolom ya my group dan my komponen oke sekarang saya membuat komponen dinding 150 mm oke Micro dan my komponen untuk membuat model ini Anda bisa menggunakan uh, untuk membuat model ini Anda bisa menggunakan rumus 350,350 maka sudah terbentuk ya, persegi ya Oke okay, ini karena udah menggunakan komponen untuk memasukkan untuk mengedit komponen ini maka Anda harus uh, klik double-klik ya seperti ini kalau untuk mengeluarkan dari grup maka tekan Escape ya seperti itu kemudian saya tekan M meletakkan pada titik tengah ini kemudian saya select Ctrl C namun sebelum saya Ctrl C saya buat garis miring dulu pada area kolom ini Escape keluar dari grup kenapa saya buat garis miring agar kita mengetahui ya titik tengah dari kolom ini Oke okay ya ctrl C lalu saya letakkan pada area ini tapi sebelum itu saya warnai ya permukaan ini menjadi transparan ya kenapa transparan agar memudahkan kita melihat komponen kolom dan komponen dinding oke seperti itu Oke, kontrol V lalu saya Control Move, terus klik garis miring, 2 hmm, Enter, Oke, terus di sini juga Control Move, tapi sebelum Control Move saya rotasi dulu ya. oke Seperti itu, Select dari kiri atas ke kanan bawah, tekan M, Control Move garis miring 4 enter oke okay, terlalu rapat ya garis miring tiga enter Oke okay, saya hapus pada bagian ini saya panjangkan ya saya panjangkan menggunakan perintah skala tekan S pada keyboard maka perintah skala akan muncul seperti ini dan apabila anda berprovisi seorang guru ya maka teknik ini sangat dianjurkan ya untuk dipelajari oleh mahasiswa anda agar mereka belajar membuat modeling secara manual ya dan bukunya sudah kami terbitkan ya di salah satu penerbit di Yogyakarta ya. penerbit ternama di Yogyakarta dan buku tersebut Uh, sudah terjangkau ya? Sini, saya select ya. Saya tekan di sini. Oke, okay. karena double double kolomnya di sini, saya hapus okay, seperti itu. Ini juga saya select control, lalu pindah. Oke. Okay ini oke okay. lalu saya select ya area ini ini kelas ya kelas ya kelasnya kontrol move oke okay. kolomnya double ya hapus kolom ini satu persatu oke okay ini hapus, terlalu double kolomnya, dan di area sini saya akan membuat tangga ya. sama Suki nilai 3.000 mm atau 3 meter ya. Terus saya select semua pada area ini, control move, saya rotasi. Ingat teman-teman semuanya, teknik ini teknik tercepat ya, tidak ada yang tidak ada teknik lagi ya seperti ini ya yang anda temukan teknik cepat dan mendetail banyak keunggulan yang positif apabila anda menggunakan teknik ini ya jadi anda sudah usah pikir panjang ya karena ini teknik ini bisa dibandingkan dengan tool 1001 bit apabila anda menggunakan tool 1001 1001 bit ya. Anda harus mengikuti jalur garis ini berulang-ulang ya untuk membentuk at sampling, pondasi, slope, kolom, dinding dan limbah Apabila Anda menggunakan teknik saya, teknik karya dari channel projector, maka Anda cukup mengikuti satu kali garis data. Semuanya sudah terbentuk ya dengan at sampling semua. Jadi saya sangat anjurkan anda menggunakan teknik ini ya Hanya ada di Indonesia Di sini saya select Lalu tekan key Control lalu klik Kemudian rotasi ya kemudian area ini juga saya select Oke okay, saya letakkan pada area ini saya hapus kolomnya karena double kolom di sini ya Oke okay. kemudian pada area ini juga ya kontrol rotasi Oke okay. Oke lalu saya geser ini pada posisi ini ya Oke, tekan S panjangkan Oke apabila sudah semua tertupi dengan komponen ya di bidana tersebut maka tahap selanjutnya kita akan edit ya komponen kolom dan komponen dinding select Indah. Uh, yang pertama saya akan mengedit komponen dinding ya ingat ya double-click ya tekan spasi untuk menunjukkan perintah select double-click masuk ke grup. lalu kita akan membentuk slope di sini saya taruh 4400 mm atau 40 cm ya terus saya push sejarah 50 mm 150 mm. Kemudian saya uh, tekan T di sini 150 mm. Lalu saya select, saya tekan M contour move. Oke, okay, lalu delete area ini. Lalu saya klik tiga kali micro dan my komponen. Oke. Okay, saya double klik eh uh, Lalu pindah ya. Oke lalu saya uh, masukkan tinggi ya forming dari dinding ini saya masukin nilai hmm, 3,9 meter ya atau 3900 mm seperti itu klik my group dan oke okay, langsung my component ah saya my component saja ya my component oke okay lalu saya select ya semuanya saya kontrol move saya kontrol pindah ya saya letakkan pada area ini ingat ya bangunan yang yang kita buat itu 3 lantai dan ini volume dari balok ini saya kurangi karena ini mic komponen ya saya mike unicue agar uh, agar balok pada bagian seluruh pada bagian bawah tidak ikut, tidak ikut berubah ya lalu saya kurangi volumenya saya dorong 10 mm di sini juga 10 mm oke skip lalu tinggi dari dindingnya saya kurangi ya menjadi 3,4 meter atau 3,400 mm oke saya Select tekan S sejajarkan dengan ujung dari garis bantu tersebut. Oke, okay. seperti ini. Ini saya select lagi ya, control move bangunan sekolah 3 lantai ya, dengan teknik tercepat dan mendetil. Oke, okay. saya ulangi, teknik cepat dan mendetil ya. Oke, okay. seperti itu. Saya kurangi ya. Ini juga saya make uni Q. Saya kurangi volumenya. 10 mm. Di sini 10 mm. Oke. Saya skip. Terus saya akan membentuk penasi batu kali di sini. Ingat ya, apabila anda merubah satu kali komponen, maka komponen lain juga berubah ikut berubah. Saya taruh 700 mm atau 70 cm. Terus saya hapus 50 mm. P double click. Oke. Okay. Select pada area ini. Terus saya taruh 170 mm. Select terus tekan M, geser sejarak 170 mm, oke. Okay. Kemudian klik tiga kali ya, "My Group". Kemudian R, kita bentuk assembling di sini, taruh 250 mm, terus di sini juga 50 mm, oke. Okay. Klik tiga kali "My Group". Oke, okay, seperti itu. Lalu kita skip ya. Skip, kemudian kita edit komponen kolomnya, ya. Oke, okay, seperti itu. Terus, dindingnya sejajarkan dengan dinding ini. Oke, okay, escape. Lo ada grup. Oh, kita lupa memasangkan add sampling di area sini, ya. Oke, okay, double klik, ya. Yeah, push 200 mm, klik tiga kali, micro, okay, skip. Dan ini saya panjangkan, dan saya double klik, saya panjangkan, ya. Sejajarkan dengan tinggi dari dinding tersebut, uh, saya klik tiga kali, micro dan untuk mengetahui ya mengetahui volume dari kolom ini atau volume dinding ini karena sudah terkerup maka Anda bisa mengetahui volume dari kolom ini dengan cara uh, kita ini kan menggunakan satuan milimeter kita akan mengubah menjadi satuan uh, meter ya sini satuan meter kemudian uh, 0,00 nah, cukup gampang kan nah, terus Anda klik kanan ini di info Uh, di sini sudah tercantum volume dari kolom ini jadi ya memudahkan anda menghitung rencana anggaran biaya ingat ya teknik ini sangat dianjurkan dan banyak kelebihannya dan teknik ini sudah dibuatkan buku secara lengkap ya penjelasannya secara lengkap dan saya ulangi buku ini sangat dianjurkan bagi anda yang berkolepsi sebagai guru mengajarkan mahasiswanya untuk menggunakan teknik ini Oke. Okay. Saya ubah lagi menjadi satuan milimeter. Oke, okay, seperti ini. Seperti itu. Lalu saya akan buat pondasi telapak di sini ya. Seperti ini. Okay. Tekan R untuk menunjukkan perintah rectangle, tekan P. Oke. Okay. Oke, okay, saya push sejarak 9000 mm atau 1 meter saja ya 1,1 meter atau 100 1100 mm oke okay. okay, kita coba tiga kali klik make group terus kita akan membentuk uh, fondasi batu si telapak di sini. Oke, okay, masukin nilai 3.300 mm. Oke, okay, seperti itu ya. Uh, kurang panjang ya, kita panjangkan lagi jadi 100, menjadi 50 saja. Oke. Okay. Kita klik tiga kali, tekan Shift, double klik, delete. Oke, okay. kita buat garis di sini. Terus kita buat garis di sini. Tiga ratus lima puluh kurang panjang. Empat ratus milimeter. masih kurang panjang ya. Saya taruh. 700 mm oke okay, seperti itu saya tekan R untuk menunjukkan berita rectangle okay, seperti ini kebetulan saya buat garis saja di sini ya nah, kita kira-kira aja ya berapa derajat ya taruh saja hmm, 90 3,8 derajat seperti ini, ini pondasi telapak ya. Lalu, saya like pada area ini, lalu follow me permukaan ini. Oke, seperti itu, saya double klik. Oke, saya klik tiga kali, pilih red direction, lalu saya klik tiga kali, pilih blue direction. Jangan sampai ada yang bolong di sini ya, dengan cara kita delete ya telek garis ini, oke, okay. agar kita bisa mengetahui volume dari pondasi telapak ini, oke, okay. oke okay, seperti itu, klik tiga kali, pilih blue direction, oke, okay, micro, oke, okay, ini sudah di group ini maka ada bisa mengetahui ya volume dari kondisi telapak ini hingga memudahkan anda membuat rencana anggaran biaya oke seperti itu oke kita Escape ya ini sudah jadi ya detail konstruksinya kita geser ke sini berikutnya saya akan buat tangga dan lantai ya pokoknya sedetail mungkin saya akan tunjukkan kepada anda bahwa teknik ini benar-benar mudah dan efisien oke dan karena bangunan tiga lantai ya bangunan sekolah tiga lantai ini biasanya di sini ada pagar tembok ya di sini ya kita akan membuat pagar tembok di sini dengan cara mudah ya dengan klik kita tapi hmm, sebelum itu kita explode ya explore semua ya kemudian kita tekan shift tahan kemudian select permukaan tanah ini agar tidak ikut terselect ya yang kita butuhkan adalah menyeleksi area bangunan saja, tapi tidak termasuk menyeleksi pada permukaan tempat diletakkan bangunan tersebut. Saya explode ya, oke, sudah explode, dan selanjutnya kita akan mengedit ya pada area ini, seperti pada umumnya sekolah ya. Di sini ada pagar ya, pagar dinding, pagar tembok ya. Saya akan membentuk di sini pagar tembok dengan cara teknik tercepat juga ya select ya, control select ada area dinding tersebut. dan ini saya tekan shift ada bagian yang tidak ingin kita select oke okay. oke, okay, seperti ini ya sekali lagi saya mengatakan apabila anda seorang guru maka teknik ini sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh mahasiswa anda atau siswa anda saya klik kanan, pilih make unique. Oke, okay, seperti itu ya. Kemudian saya double pick. Saya taruh di sini tinggi dari pagar tersebut, pagar tembok tersebut si saya taruh satu, oke, okay, 1 meter setengah meter ya. Oke. Okay. Kemudian klik kanan ya dari kiri atas ke kan, bawah seperti ini. Kemudian tekan M turunin ke bawah, oke, lurus ya, turunin ke bawah ya, lurus seperti ini, turunin ke bawah, ya, apabila sudah muncul seperti ini, tekan P, sejajarkan dengan tinggi dari garis bantu tersebut, oke, ya, seperti itu, ya, ini sudah jadi bangunan sekolah ya, dan pada area ini kita, anu ya, kita tekan S sejajarkan, oke seperti itu dan area ini juga saya akan mengedit area ini juga saya buat pagar seperti kayaknya pada area atas caranya seperti tadi juga ya select nah ctrl select ya ctrl select terus klik kanan pilih make unique oke saya taruh garis bantu di sini tingginya 150 mm. Salah 100 1500 mm. Oke, okay. klik dari kiri atas ke nama bawah. Tekan M tulis bawah ya. Oke, okay. tekan P. Oke. Okay, untuk dan kita cek pada area ini ya. Ini ini terlalu panjang pada area ini ya. dan S. Oke, okay, panjangkan, pendekkan pada titik tengah. Ya. S ambil titik tengah. Oke, okay, seperti ini. Dan saya akan uh, membuat anu ya, jendela ya. Jendela dari bangunan sekolah ini, ya. Ingat, ya, hanya satu kali edit, ya. Satu kali edit dinding, maka jendelanya semuanya ikut berubah, ya. Oke, caranya seperti ini. Uh, saya select ya, select Pak, dinding yang akan kita jadikan, kita letakkan jendela seperti ini. Saya pilih dinding yang akan saya letakkan jendela di sini, ya, seperti ini, ya ini juga saya pilih dindingnya akan saya letakkan jendela ya. dan apabila sudah anda pilih ya dindingnya akan ada letakkan jendela ya maka klik kanan salah satu dari yang sudah terseleksi tersebut pilih make unique oke seperti itu dan kemudian saya akan edit salah satu dinding ini saya kontrol c dinding ini kemudian saya control v saya akan membuat di sini dinding ya dinding yang ada jendelanya oke seperti itu saya double click maka yang lain ikut, -ikut berubah juga ya Sataro di sini satu meter saja ya. Oke, seperti itu di sini. Saya taruh 500 mm. Di sini dua 500 mm. Oke, di sini. Saya taruh 500 mm juga. Oke, saya buat persegi di sini. Saya delete. Oke, okay, saya akan membuat anu ya, jendela ya di sini. Oke, okay, terus terus di sini juga, saya taruh 500 mm. Oke, okay, di sini angin-anginnya ya. Oke, okay. di sini oke okay, seperti itu, sebuah uh, 60 mm di sini juga F double click option ya tekan F untuk munculkan perintah option maka di sini saya pilih rectangle Oke okay. Control Move letakkan pada titik tengah lalu delete pada area ini Ingat ya cukup satu anda edit cukup dan anda satu kali edit ya dari dinding ini maka dinding lain juga ikut berubah cukup cepat dan efisien kan dan teknik ini hanya anda temukan karya dari channel PJ Karator. Oke, seperti itu lalu saya di sini saya push oke di sini saya delete oke lalu saya push juga ya. 10 mm iya res ini juga saya kontrol move ya res ini oke seperti ini saya push juga oke saya saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi saya ulangi lagi Oke, okay, control select, control move ya. Urus. Ini saya pilih driver faces. Oke, okay, saya hapus permukaannya. Oke, okay, seperti itu. Klik tiga kali control, klik tiga kali control, klik tiga kali. Oke, okay. tekan M, tekan pada area ini. Oke. Okay. saya taruh di sini uh, 4, 40 ya 40 di sini saya taruh hmm lagi saya taruh di sini 40 di sini saya taruh uh, 50 ini saya taruh 20. Oke. Okay. Dan di sini panjangnya garisnya di sini saya taruh tiga 130. Oke. Okay. Ya. buat garis di sini. Ya, sehingga terlihat potongan dari kusennya di sini ya. Seperti ini. <tuh> Dan um, saya select pada area ini yang sudut tiga ini <coughs> Saya kontrol, Bu Oke okay. Saya buat garis di, di sini 100 Oke okay. Tapi saya kontrol saja lagi ya Pada area ini saya ini saja ya Sama juga 20 mm 25 mm ya Atau kurang Lagi 35 mm satu lima milimeter seperti itu lalu saya buatkan di sini 100 seratus oke oke saya buat rectangle di sini bisa buat di sini e, kaca ya kacanya ya kaca dari tahun tahun gejalanya ini double-click pada titik tengah Oke okay, seperti ini Oke okay, segitu aja ya saya delete pada ini kemudian saya delete garis ini ya ingat pengusaha simsalabim ya simsalabim daun jendelanya sudah selesai klik pada area sini, kemudian polomi pada area ini, setika daun jendelanya sudah selesai. Okay. Lalu kita buat, kita tinggal um, B ya, untuk munculkan perintah tra transparan, material transparan di sini. Uh, bisa warnai area kaca ini. Seperti itu, tinggal kita push doang, tapi kita extrude ya itu dan kita warnai kayu aja di sini ya warnai kayu tak color aja aja saya saya, saya saya video ini tanpa potongan ya langsung live langsung live oke sampai di edit dulu. Sewarnai pada area ini, oke, itu ya, cukup. Ini daun jendelanya udah selesai. Klik tiga kali, micro. Kemudian kita akan membentuk dari kusennya. select pada area ini, steam salabin. Seketika jadi ya, micro. Sini, saya kontrol move. Letakkan pada area ini. Oke, seperti itu. Uh, tekan M lagi, klik pada area ini. Kemudian, keduanya saya auto sell. Auto sell itu dimaksudkan untuk menyatukan kedua kusen ini, ya. Klik kanan, pilih auto sell. Seperti itu, udah jadi lalu saya kontrol move saya copy dari daun jendelanya oke saya warnai kusennya, oke udah jadi ya dan ini daun jendela ini saya dorong ke dalam ya e, sejarah hmm, 2 mm saja ya atau 10 mm saja 10 mm saja oke setelah itu saya select semuanya hide lalu kita dorong ya kita dorong kita munculkan lagi edit unhide lalu saya masukin ke ini ya dorong lagi 10 cm oke udah jadi ya udah jadi dan ini hari ini saya warnai juga ya Orang yang sama. Nah, ini ada area yang bolong ya tersisa ya. Nah, cukup hanya tekan select saja ya. Select terus tekan S skala kar aja ya. Tidak hanya mengurangi uh, milimeternya saja. Oke, sudah jadi ya. Daun jendelanya sudah jadi dan lebih menarik lagi kita kita buat jendelanya itu keluar ya tekan key, ya. daun jendelanya terlihat terbuka ya, Seperti ini kita lihat ya sama-sama ya, oke anda lihat teman-teman semuanya daun jendelanya udah selesai di sini ya, daun jendelanya sudah selesai hanya satu kali editan, oke dan untuk uh, area dini ini karena keluar dari area dalam maka anda cukup menyeleksi dari dari area ini. Make unique lagi seperti tadi ya. Oke, okay, make unique. Oke. Okay, yang Anda select terus pilih grand direction. Oh, belum ya. Pilih red right direction. Oke, okay, udah terbalik ya. Udah terbalik. Dan letakkan pada titik Nah. Seperti itu. Oke, skip. Nah, hanya satu kali editan ya, maka yang lain juga ikut berubah. Dan sekarang saya akan membuat atap ya dari detail konstruksi sekolah ini. Kalau untuk yang sebelah sini, area lantai bawah, maka Anda lakukan seperti tadi ya. Seperti ini. Oh ya, kita akan membuat pintunya saja ya. Tapi pintuliknya saja. Tapi saya buatkan jendela dulu ya pada area ini ya. Sama seperti teknik tadi ya. Ya, saya select pada area ini. Tapi jangan Anda select tempat diletakkan pintu ya. Oke seperti itu. Ini. Oke seperti itu. Oke dinding ini juga saya akan memasangkan ind indela di sini di sini sudah saya tempuhkan indela oke saya pilih make uniqe saya edit control c oke saya copy aja ya warna ini saya select saya select dari kiri atas ke kanan bawah saya select ctrl C saya masukkan ke sini ctrl V nah. namun oke okay, seperti ini saya select pada area ini area sisi dari pusen ini lalu saya kontrol move oke okay. kalau saya tingginya tadi ya kalau salah satu hmm, 1 meter oke okay. saya panjangkan area ini oke okay. tekan M klik pada titik ini oke okay. usahakan pada titik tengah ya oke okay lalu klik tiga kali pilih white model ya klik model okay. seperti itu lalu saya push udah bolong ya terus sambil tampak ke atas terus pilih kamera parallel projection saya delete area ini oke okay. terus kamera lagi perspektif saya select pada area ini kemudian saya tindakan letakkan pada area sini Oke udah jadi ya Jendela udah jadi saya cek semuanya Oke jendela pada area ini sudah jadi seketika ya cukup cukup cepat ya nah, karena ini terbalik maka lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya make unique Oke oke okay. pilih grand direction belum pilih red direction seperti itu lalu tekan M tekan pada titik ini oke okay. udah selesai ya lalu kita buat atap ya dari konstruksi sekolah ini niat bangunan tiga lantai ya tapi sebelum kalau untuk pembuatan detail genten dan rangka atap Uh, saya akan setelah tujukan kepada Anda ya, saya sudah siar, uh, siarkan di YouTube uh, bagaimana teknik itu cara pembuatan detail genteng dan sambaran ke atapnya ya. Anda bisa mengunjungi nama dari uh, judul video itu berjudul "Satu Kali Edit Jadi Detail Genteng dan Ke Atap" dalam edisi revisi ya. Uh, untuk saat ini kita buat lantai aja ya kita pending dulu untuk membuat atap kita buat uh, lantainya aja sama tangga ya oke okay. uh, ini saya geserkan pada area sini saya akan mempercepat aja video ini ya untuk pembuatan lantai dan untuk apabila Anda kurang jelas dalam pembuatan lantai Anda bisa mengunjungi channel lain channel yang serupa dengan ini. maksud saya video yang ada di channel ini yang menggunakan yang dijelaskan cara teknik pembuatan lantainya ingat ya ini hanya hanya anda temukan di channel Pojok ternyata ini ada yang terbalik ya juga pilih redirection oke oke kita akan membuat lantai ya dari rumah konstruksi tiga bangunan tiga lantai ini ya oke okay. Anda bisa klik grup ya micro group ya micro group, ya. group lalu klik pada titik ini tekan pindah seperti ini lalu letakkan pada area ini oke okay. area area ini juga ya boleh-boleh juga ini, ini juga Oke, okay, karena ini lalu double klik, uh, saya masukin kandungan komponen di sini. Oke, okay. saya double klik. Oke, okay, lalu saya kontrol, kontrol move, letakkan pada area sini juga ya. Ya, untuk membentuk lantai dua oke saya kontrol move lagi untuk membentuk lantai tiga oke kontrol z kontrol move terus saya buat plafon disini kontrol move letakkan pada hari ini oke okay. terus select semua pilih white model select semua pilih white model oke okay. kebetulan terus gua escape dari grup saya kontrol move ya Lemuh. lalu saya double klik delete pada area yang tidak terkena, anu ya, tidak terkena dari dari lantainya. Oke, saya pada area ini. Oke, kita hide pada area ini. Oke. Sekarang kita di sini ada area yang anu ya, yang bolong ya. Harus tertutup seperti ini. Maka untuk menjadi tertutup, maka kita buat garis ulang di sini. Oke. Oke seperti ini. ya lakukan demikian. Oke yeah. ya kemudian ini kita select semua ya kita select semua atau kita select semua kemudian Anda group ya double klik my group sini double klik my group sini my group di sini my group sini my sini, my group my group double klik my group oke okay. kemudian anda select semua terus tekan shift klik pada bagian lantai yang my group tadi oke okay. delete oke okay. hanya hanya anda tersisa seperti ini ya oke okay, seperti itu maka ya area ini juga ikut berubah ya karena ini menggunakan komponen kemudian saya unhide lagi lantai uh, atasnya oke okay. ini lantai bawah ini lantai dua ini lantai tiga ini pelapon oke okay. seperti itu lalu saya hide, hide uh, yang area ini oke okay. lakukan seperti tadi ya dan apabila udah kita bentuk seperti ini lantainya ya. Maka kita akan skip, cek lagi ya pada area yang sudah kita buat itu. Oke, sini udah terbentuk ya. Oke, di sini, oke. Oke, sekarang kita akan membuat ya. Masuk ke komponen ini. Bisa kita akan membuat ketebalan dari lantainya. Seperti ini saya kontrol move ya saya masukin nilai ketebalannya lantainya taruh saja 150 mm untuk lantai satu ya Kalau untuk lantai dua kita cek lagi skip kita lihat posisi lantainya dulu di sini oke okay. karena area di sini maka kita kita buat ketebalannya dari atas ke bawah ya double klik ini saya select area lantai ini lantai dua nya saya kontrol move nah, saya, saya buat ketebalan dari atas ke bawah ya saya masukin nilai 200 mm oke okay. oke okay, di sini juga ketebalannya ya lantai tiganya nya 200 mm oke okay. lalu kita section plan ya kita lihat konstruksinya di sini udah ada lantai ya oke? teknik cepat dan mendetail dan biasanya di sini ada anu no, ya balok sambung di sini ya nah, untuk membuat balok sambung ini simple uh, simple ya kita edit uh, komponen dari lantai ini cara membuat balok sambungnya tinggal kita edit aja lantai ini ya ya seperti ini kita buat balok sambungnya seperti ini aja ya simple ya, seperti ini ya. sederhana itu ya seperti ini klik double klik Oke. kita cek aja ya balok sambungnya itu di ukurannya Anda bisa masukin ukuran yang sesungguhnya ya tapi hanya saya hanya menunjukkan contohnya saja ya. Oke, di sini ada balok sambung di sini agar lantainya lebih kokoh ya. Seperti ini. Oke. Untuk membuat balok sambungnya, Anda edit di lantainya ya, di lantainya seperti ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita udah masuk ke pembuatan detail atap ya. Ingat ya, Pembuatan detail genteng dan laka atas teknik cepat itu hanya ada di channel PJKTO menggunakan komponen juga dan menggunakan ukuran asli dari genteng tersebut teknik itu berjudul saya cek di internet sebentar ya oke okay. teknik itu berjudul saya lihat video PJKTO di sini oh teknik itu berjudul satu kali edit jadi detail genteng dan rangka atap Oke okay, seperti itu okay, kita kembali ke aplikasi Oke okay, kita buat atap ya buat atap simpel ya seperti ini hmm, kita edit ini aja ya uh, kita edit ini ah, kita skip aja kita edit di area ini aja ya untuk buat atap simpel tekan R untuk menuju kita rectangle sini Oke di sini Oke dan saya akan membuat di sini. saya pilih itu tapi short tool tapi saya double klik dulu ya double klik my group Oke lalu saya ambil ini saya edit ya lewat grup ya lalu uh, saya taruh dapat derajat ya uh, 35 derajat saja ya lebih bagus soalnya oke lalu saya buat garis di sini bebas ya seperti ini siku-siku ya garis siku-siku saya taruh sini juga uh, ingat ya tekan T Ya, saya taruh seratus atau 200 aja ya 200 oke okay. saya buat garis di sini oke okay. ambil titik ini ya buat garis di sini oke okay. ambil titik tengahnya oke okay. lalu delete area ini kita buat anu di sini. Kita buat list ya, oke. Oke. Lalu polimeris ini, oke seperti itu udah jadi ya, udah jadi. Dan untuk pembuatan detail gentian dan angka atapnya, anda kunjungi channel saya ya bujudul satu kali edit jadi tergenteng genteng dan atap ini teknik ini cukup-cukup mudah ya dan hanya anda membutuhkan satu kali edit komponen saja dan ini sudah menggunakan ukuran asli dari genteng tersebut oke banyak hal positif bila anda mengikuti channel ini anda jangan lupa ya mengapresiasi channel ini dengan berikan like share pada teman-teman anda dan subscribe agar bergabung bagi kita semua oke Oke, okay, kita warnai aja ya ini sementara. Saya warnai. Ro ro ro ro ro. Oke, okay, warnainya aja ya. Oke. Okay. edit kita taruh satu di sini oke okay. kalau terlalu tebal ya taruh salo 9 di sini oke okay. uh, untuk sekarang kita akan buat pintu ya pintu kita select ya uh, kita selek dinding pada area yang ingin kita pasangkan pintu hanya satu kali edit saja ya ini nah, kita pilih dinding akan kita pasangkan pintu sama seperti lakukan seperti tadi ya yang saya like-nya saya buat pada area jendela Oke okay. oh ya yeah. untuk saat ini saya belum tunjukkan kepada anda ya saya pilih make di di disini saya Ctrl Z di sini saya pilih dinding yang akan saya pasang pintu ya oke okay. ini ambil contohnya ya ya make unique Yo. saya kotor C ya oke okay. kita akan membuat tangga ya nah, saya akan tunjukkan kepada anda teknik cepat pembuatan tangga ya oke saya double click karena di sini area ini kita akan buat tangga maka kita delete aja ya pada area ini ini area. buat tangga pada area ini oke okay, skip tanda kita udah kita hapus dinding area sini ya hanya tersisa bukan dinding ya lantai ya hanya tersisa lantai satu aja sebagai patokan dari pembuatan tangganya oke okay, kita kontrol c. oh ini kita make komponen aja ya make component lalu kita kotor move, saya edit pada area sini pembuatan tangganya. dan saya akan tunjukkan lagi ya kepada teknik cepat pembuatan tangga di sini. Sebelumnya kita ambil referensi ya ukuran anak tangga yang ada di internet ya. Oke, ukuran anak tangga di sini 20 cm Telapaknya 20. Cm. 20 cm 15 cm ya oke okay. saya buat anak tangga di sini oke okay, di sini berapa tadi hmm, 20 cm oke okay. 20 200 mm kenapa menggunakan satuan milimeter ya di sini bisa buat terus 15 150 cm. Oke. Okay. Ini anak tangganya. Saya menggunakan teknik saya sendiri ya. Jadi ini ya, Anda temukan di channel Jeka atau Micro. Dan my component. Oke. Okay. Ingat ya, ciri khas dari channel ini Micro my, my component ya Klik okay. 7 enter. Kita tambahkan lagi ya anak tangganya. ik 4 dan ini saya selek lagi ya kiri atas kanan bawah ctrl move pilih red redirection pilih salah pilih grand direction oke okay. lalu letakkan pada area sini lalu area sini Anda panjangkan 1 meter ya kita buat garis batu di sini kita satu meter setengah ya oke okay. S -case. ambil pribadi di tengah ini merah ini oke okay. okay, cukup cepat kan buatan tangganya okay. hapus garis bantunya dan kita cek lagi ya ini tinggi dari lantai satu ini kita ukur ya tingginya 450 4550 mm Oke okay. kita akan buat garis di sini <tongan> tingginya 4550 mm ya Oke okay karena ini belum nyampe jangkauan ya kita akan e, tambahkan lagi anak tangganya nah, oke okay. kita panjangkan lagi ik enter oke okay. terus saya selesai ke daerah ini enter oke okay. dan di sini saya panjangkan ya. Panjangkan pada area ini ambillah skala ya. Tapi kita buat garis lurus seperti tadi 1.45 meter Oke, okay. dan S panjangkan menurut skala. Fokus garis bantunya keduanya saya selek terus pilih make unique. Oke. Okay. Select pada area ini aja ya. Area ini saja. Oke, okay, klik kanan pilih make unique. Oke. Okay. Kemudian edit salah satunya. M klik pada garis ini, maka yang lain juga anak tangga lain juga ikut berubah ya. Seperti ini. Oke. Okay. lalu kita skip kita satukan ya select semua select pilih auto shell ya klik kanan pilih auto shell udah menyatu ya oke kita auto shell aja ya untuk menyeleksi ini agak menyatu usahakan jangan sampai terselect pada yang lain oke ini udah terbentuk tangga ya dan biasanya anak-tangga itu ada pegangannya ya nah, saya akan buat pegangan dari anak tangga ini nah, cukup hmm, simple aja ya ini saya buat garis di per detik ini saya taruh tinggi garisnya satu meter saja oke sini saya buat garis juga di disini ya terus garis ini saya selek letakkan pada area ujung ini, oke okay. kita buat circle pada area ini, oke okay, select jalur dari volumenya, volume, oke okay, seperti itu ya, itu adalah garis-garis uh, contoh-contoh besar ya, dan area ini juga ya kita atur juga ya, ya, yeah. oke okay, seperti ini. Oke, udah jadi anak tangganya ya. Itu garis besar ya, contoh dari pembuatan tangga ya. Nah, ya, mudah mudah-mudahan Anda bisa menerapkan ya teknik ini di dunia kerja dan dunia lapangan. Dan khususnya bagi Anda seorang guru ya, buku ini berjudul "Pemula Next Profesional". Dan buku yang dimaksud adalah buku ini ya, "Pemula Next Profesional". Apabila Anda seorang guru, maka ini sangat dianjurkan untuk diajarkan ke mahasiswa atau siswa anda sendiri khususnya fakultas teknik ya oke okay. dan ini sudah terbentuk ya detail konstruksinya dan mudah-mudahan bermanfaat dan sekian ya video dari saya dan saya akan buat video teknik cepat pembuatan musola ya atau masjid pada tutorial berikutnya alhasil semoga bermanfaat dan